Gua mau share dan membahas info update terbaru yang akan rilis di game Free Fire Mulai dari info update spesial maintenance, event gratisan terbaru, sampai dengan info senjata advance dan lain-lain Oke, sebelum kita bahas update terbaru dari game Free Fire kedepannya Biar lebih afdol, kita simak trailer dari update besar OB25 ini cuy すごい Jadi jika kita lihat dari trailer tadi, ada beberapa info update terbaru yang akan rilis bersamaan dengan maintenance besok ini. Yang pertama ada info kapan maintenance Free Fire OB25 ini akan diselenggarakan. Nah, jadi maintenance besok ini akan jatuh pada tanggal 7 Desember. Gimana? Udah siap untuk menghadapi update besok ini nggak cuy? Ya iyalah. Gua sarankan kalian siapin ruang penyimpanan dan jaringan kalian, supaya kalian bisa langsung mengupdate game Free Fire di Playstore kalian sesaat setelah maintenance selesai. Mantap! Jika kita perhatikan dari maintenance-maintenance sebelumnya, kemungkinan besar maintenance besok ini akan dimulai atau berlangsung kurang lebih jam 11 siang dan akan selesai jam 6 sore. Jika tidak ada kendala. Dan jika ada kendala, kemungkinan akan selesai tengah malam, cuy. Eh, buset. Yang kedua ada senjata Kris Vector yang bisa menjadi dual vektor. Emm, um, jadi penasaran aing. Apakah senjata ini akan se-OP yang ada di Advance Server ketika kita gunakan di Free Fire original atau kayak mana? Ntar bakalan kita cobain kayak gimana senjata ini di server original ya cuy Yang ketiga ada token training dan toko petasan Nah, untuk kayak gimana cara mendapatkan tokennya Dan kayak gimana tampilan petasannya sudah pernah gua bahas ya cuy Dan kemungkinan kedepannya training akan menjadi tempat bucin dan tempat para editor Free Fire mencari atau membuat konten sekarang juga kayak gitu sih ha! Maksudnya para editor bucin dan editor-editor lainnya Bisa lebih kreatif lagi membuat konsep video mereka Karena banyak hal dan update baru ya kan ya! Yang keempat ada skin senjata gratis Yang merupakan hadiah dari kelas sekuat rank season 4 Nah, jadi untuk hadiah dari kelas sekuat rank season 4 nanti Kalian bisa mendapatkan skin senjata P90 Golden terbaru dengan cuma-cuma atau gratis cuy. Cara mendapatkan skin ini tuh cukup mudah sekali. Cukup kalian nge atau menaikkan rank dari kelas kuat kalian sampai gold ke atas. Kalian sudah bisa mendapatkan skin P90 Golden ini. Untuk statistik dari skin P90 ini masih dirahasiakan oleh Bapak Garena cuy. Kemungkinan skin ini akan memiliki statistik The Mech Plus dan Range 1 Kalau menurut penerawangan gua, waduh, kayak peramal aja nih. Alas ya, teh boy. Yang keempat, ada pembaruan pada tampilan rincian rank dan kelas sekuat rank, serta tampilan dari leaderboard. Nah, untuk di bagian ini sudah pernah gua bahas juga, ya cuy terlepas dari beberapa bocoran yang ada pada trailer maintenance tanggal 7 besok, ada juga beberapa update terbaru yang keren dan kece. Untuk apa saja update-nya kalian bisa simak pada pembahasan berikut ini cuy. Yang pertama ada 3 wallpaper atau background terbaru. Ini untuk background yang pertama. Nah, background ini merupakan background yang ada saat kita menyetting custom HUD. Ini untuk tampilan background yang kedua Nah Background ini merupakan background yang ada pada tampilan rincian rank, kelas squad rank, dan leaderboard Dan yang ini adalah tampilan dari background yang ketiga Nah Background ini merupakan background yang ada pada tampilan sesaat setelah match atau permainan selesai Wih ada bau-bau set bandel dan skin senjata baru nih cuy. Untuk desain tampilan dari set bandel ini lumayan keren dan kelihatan serem-serem gimana gitu. Terus untuk skin senjatanya, bentar. Ini skin dari senjata apa ya? Senjata sekar atau senjata bareta nih cuy? Tapi lebih mirip kayak senjata sekar sih Bruh. Atau jangan-jangan ini senjata baru lagi Hmm Masih jadi misteri Coba dah Buat kalian yang tahu ini senjata apaan Bisa bantu dengan cara komen di bawah ya cuy okay. Terus untuk tampilan belakangnya memiliki tema kegelapan Dan ditambah dengan beberapa sosok burung ajaib hey. Wah Yang kedua ada buff dan nerf pada senjata M4A1 dan P90. Untuk senjata M4A1 terjadi buff pada de rate of fire dan effective range yang masing-masing akan dibuff atau ditingkatkan 1 atau plus +1. Dan untuk maksimum recoilnya akan di nerf sebesar 1 atau main -1. Terus untuk senjata P90 Terjadi buff pada damage-nya saja Yaitu ditingkatkan 1 atau plus 1 Dan terjadi nerf pada recoil-nya sebesar 1 atau minus 1 Kalau kita perhatikan di update terbaru ini Senjata M4A1 lebih banyak yang di buff ya cuy Apakah senjata M4A1 akan menjadi meta baru di update Free Fire terbaru besok? Mari kita saksikan di bioskop kesayangan Anda. <laughs> yang ketiga, ada info senjata advance akan menggantikan golden assessment di Free Fire. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah kalian memiliki dua senjata saat melakukan looting. Player yang kurang suka dengan versi senjata bisa menggantinya. Senjata advance itu apa, Bang? Nah, senjata-senjata yang termasuk ke dalam senjata advance memiliki kelebihan tersendiri. Kelebihan yang dimaksud di sini adalah senjata advance ketika diluting sudah terpasang golden attachment di dalamnya, yang tentunya membuat kalian memiliki keuntungan dibandingkan golden attachment yang harus kalian cari untuk dipakai di senjata tersebut. Gue pinter banget. Contohnya senjata M14 dan kawan-kawan. Dan berikut adalah beberapa senjata yang termasuk ke dalam kategori senjata advance. Yang pertama ada senjata MP5, terus M60, terus VSS, dan kawan-kawan. Intinya senjata-senjata yang memiliki special attachment. Untuk daftar nama senjata di sebelah kiri, merupakan senjata yang tidak memiliki spesial attachment. dan untuk daftar nama senjata yang ada di sebelah kanan adalah senjata-senjata yang ketika kita dapatkan pada lootingan sudah terpasang spesial attachmentnya tanpa kita harus mencari spesial attachmentnya lagi menurut kalian dengan adanya fitur seperti ini membuat kalian sebagai player free fire merasa senang atau ke mana curahkan pendapat, emosi, kritik, dan saran kalian di bawah ya cuy okay. yang keempat ada event gratisan spesial operasi krono nah pada event ini kalian diharuskan mencari dan mengumpulkan potongan-potongan foto atau gambar dari karakter baru cr7 atau krono ini dengan cara kalian saling share atau meminta potongan gambar tersebut pada teman kalian Jika kalian sudah berhasil mengumpulkan kelima potongan gambar tersebut Kalian baru bisa menebak nama duta besar pada event ini Dan jika jawaban kalian benar Kalian akan mendapatkan hadiah skin terbaru dari senjata tongkat pemukul baseball Yang akan diumumkan pada tanggal 7 Desember besok dan nantinya akan ada beberapa event gratisan spesial operasi krono. Yang akan hadir atau rilis sekitar tanggal 19 Desember. Nah, pada event ini kalian bisa mendapatkan beberapa item atau hadiah eksklusif pada event gratisan ini. Yang pertama ada bounty chest bundle untuk karakter cewek. Dilihat dari tampilan bannernya aja udah keren banget ya cuy. Apalagi tampilan full dari set bandelnya nih. Terus ada skin terbaru dari senjata parang cyberblade, terus ada skin terbaru dari senjata MP5, yaitu MP5 Cyber Bounty Hunter, dan ada skin motorbike Cyber Bounty Hunter. Untuk saat ini, gue belum bisa kasih lihat kayak gimana full tampilan dari beberapa hadiah barusan. Entarlah. Jika ada info lanjut mengenai event ini, bakalan gua share kepada kalian semua. Entah itu review full tampilan dari set bandelnya atau statistik dari skin senjatanya. Pokoknya, tungguin aja lah ya, okay. dan tidak hanya itu saja. Event dan hadiah dari event keren ini masih ada banyak sekali event gratisan lainnya, salah satunya adalah event Mission Berhadiah. Yang kelima, ada event login berhadiah. Nah, jadi kalian bisa mendapatkan dua tiket Diamond Royal, 2 tiket Weapon Royal, dan satu tiket Inkubator. Dengan cara kalian login setelah maintenance atau update pada tanggal 7 besok. Yang keenam, ada info e-sport Pro Player of the Year. Di Super Gamer First Award Salah satu pro player yang masuk ke dalam daftar nominasi esport pro player of the year Pada ajang Super Gamer First Award Dia adalah player dengan julukan Kang Rusuh Atau salah satu rusher terbaik di Indonesia Nah, betul sekali cuy Tidak lain dan tidak bukan Ia adalah Mr. 05, Salah satu player dari EVOS Esport Buat kalian yang bingung apa itu Super Gamer First Award, Super Gamer First Award adalah acara penganugerahan pertama yang berskala Asia Tenggara, yang tentu saja menominasikan pemain dan tim e-sport dari seluruh Asia Tenggara berdasarkan negara mereka. Di sini terdapat lima nama player e-sport yang terdaftar. Yang pertama ada BNTT. Yaitu salah satu player e-sport divisi CS:GO dari geng e -sport. Yang kedua ada Dreamy Shell, yaitu salah satu player e-sport divisi Dota. 2 Dari Boom e -sport. yang ketiga ada Lemon, pasti tidak sedikit dari kalian yang tidak asing dengan nama Lemon ini. Lemon adalah salah satu player e-sport divisi Mobile Legends dari RRQ e -sport. Yang keempat ada Laxie. Yaitu salah satu player eSport Divisi PUBG dari Bigetron eSport, dan yang kelima ada Mister 05 yaitu salah satu player eSport Divisi Free Fire dari Evos eSport. Sementara itu, Super Gamer First Award sendiri akan ditayangkan langsung pada tanggal 12 Desember melalui official Facebook, YouTube, dan Twitch dari PVT eSport. Bisa lah, kita support dan doakan Mr. 05 agar dapat meraih penghargaan e-sport Pro Player of the Year dari negara Indonesia Untuk membuktikan bahwa e Free Fire Indonesia juga tidak kalah besarnya dengan e game-game sebelah Yuklah Free Fire pasti bisa lah, pasti Yang ketujuh ada bocoran event mission factor berhadiah Nah, jadi nanti akan hadir atau rilis event mission kill dengan menggunakan factor di game Free Fire Untuk apa saja hadiah dari event ini, kalian bisa simak pada pembahasan berikut ini cuy Untuk kill 1 musuh menggunakan senjata Vector, kalian akan mendapatkan dua gold royal voucher untuk 3 kill musuh menggunakan senjata vektor, kalian akan mendapatkan loot crate star general. Dan untuk kill 5 musuh menggunakan senjata vektor, kalian akan mendapatkan pet emote Rocky Show of 2. Dan event ini akan hadir pada tanggal 7 Desember sampai dengan 13 Desember 2020. Oke. Mungkin cukup segini aja untuk video kali ini.